Apa tak makan ni kau ma, Rugi. Ni Nikmat dunia Kulit ayam ya, yeah. the bread tau like, macam ni Haa ni kulit ayam korang kulit, ya Allah Apa lagi ni? Bismillah Udayus. Hai guys, Assalamualaikum Okay, setiap korang nampak depan aku ni Aku ada menu terbaru daripada KFC Pernah bulan Ramadan Ini iaitu KFC Arabian Spice Crunch ha. Kalau tengok gambar tu Katanya Rempah-rempah Arab yang famous lah Dengan aku tak sure Aku rasa tengok gambar tu Macam buah pelaga Tapi bila kau beli ni Bau dia yang bau kuat ni jintan Bau jintan putih yang kuat Memang kuat gila bau tu Haa So tak tahulah Kan rasa dia macam mana Macam biasalah satu set Dia datangkan Dia ada dua Combo dua ketul Atau tiga ketul Ataupun box Haa Yang ada burger sekali Biasa-biasa aku ambil dua ketul, lepas tu dapat air dengan kos dan mash potato, harga RM7.000 lebih macam tu, okey. Marilah kita baca rohan. Minum dulu, eh. Bismillah. ada yang baru ya air teh tarik tapi dia hot je, so aku tak nak beli aku, kalau ada teh tarik ais, baru beli, so aku menolih biasa mashed potato dengan koslo macam biasa selah bulan puasa semua nak keluar menu Ramadan ok first ok, jom rasa lah First bite untuk korang Setiap aku dapat bagi aku <laughs> Kita rasa dulu tanpa Sos dah tahu apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Boleh rasa first bite tu memang Kuat rasa herba-herba Rempah-rempah ratus tu Rasa jintan tu pun kuat Ada juga rasa pedas-pedas Rasa smoky pun ada Macam lebih kurang je dengan dulu Spicy smoky crunch Tak suruh lah Cuma mungkin dia tambah rempah Bismillah kita makan dengan ni Masam-masam pun ada sikit Masam-masam pun ada sikit rasa Macam-macam rasa dia, pedas, masam Masin-masin sikit Rasa rempah-rempah uh, Ngalah kategori rasa Mungkin kalau Makanan sos dipelik, tapi tak tahu Kita akan cuba kejap lagi Dia okey ok lah Dia tak adalah, tak sedap sangat ataupun sedap sangat dia biasa-biasa saja. Tambah sos eh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kan aku nak Bila dia harap rempah, rempah macam ni bila tambah sos dia macam tak kena. Kalau makan dengan spaghetti tu dengan coleslaw okey. Ha, lama-lama mesti pedas sikit. Tapi bolehlah kalau nak cuba Tapi jangan like, expect too much Tapi ok lah, not bad Makacan ni dah sedap Bismillahirrahmanirrahim Saya tak satu Aku nak beli apa yang seko tu kan Seko ayam Tapi tempat aku tak ada. So kita buka kulit macam orang Kau ni yang makan kulit ha, Cara makan kulit dengan nasi Kita tak nasi Memang kuat rasa rempah ni Okay haa Apa? Siapa tak makan ni kau maa? rugi Panas lagi aku panaskan Haha Macam -ha. makan nasi Cuma aku selalu makan ni Bismillah Rempah tu rasa dekat kulit je lebih aku rasa Bukan macam biasa lah ayamnya ayam spicy biasa Mungkin dia tabu tabur je. Macam tu je bezanya kan. Kan? Tapi sayanglah kalau aku makan kulit terus kan. Tapi takpelah. Trend lepas kan. Aku letak ayamlah sebab kita tak ada nasi kan. Banyak sikit. Lepas tu, aku letak koslo. Sedikit. Mesh potato sikit. Ninja ada dalam set tu. Sah pula. Okay. Okay. Macam sedap-macam sedap. Nak atas sos tak? Susah lah. Dia punya mashed potato dia. melekat. lekat. Hmm. Okey, lihat dunia. Inilah. Inilah. Nikmat dunia. Kulit ayam ya, bawah ni. Kita wrap tau macam ni. Ha, ini kulit ayam korang. Kulit, ya Allah. Apa lagi ni? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Udah korang makan kulit ayam macam ni Uuh. Cuma ni ni agak masih lah, kan Kulit ni Kulit ayam biasa boleh lah Sama makan ok Bismillah Hmm Kita sama akan bagi habis jelah, lah Okay korang Alamak weh Aku tak buat thumbnail lah pokot. Masak putik kering. Pak. Dia punya gravy dah tak ada. saja video aku untuk kali ni. Terima kasih pada yang sudah sudi menonton. Okay, aku dah komen lah. Sepanjang video aku rasa aku memang dah komen. Memang kuat rasa rempah-rempah tu. Okay. Memang kenalah dengan nama dia. Overall okay lah pada aku. Biasa-biasa je tak ada lah sedap sangat. Tak ada lah teruk sangat. Boleh diterima tekak. Bolehlah telan. Itu sahajalah. Sekian. Terima kasih. See you guys next video. Bye. -bye.